Hari ini kita mancing. Ya, Petualangan kita kita mulai, bro. Hari ini kita mancing dengan mas Alai dan Boboerowo. Umpan ya. kita gunakan lumut dan kita akan alang-alangkan ya. ya. ilang Kita berangkat sekitar pukul setengah sembilan. Uh, cuaca hari ini cukup cerah dan angin lumayan besar. Menurut Mas Alek, yang merupakan mentor kita atau guide kita di ekspedisi pemancingan hari ini, cuaca agar akhir ini dirawa bening anginnya cukup besar. Dan ini biasanya berpengaruh pada proses mancing. Angin yang besar biasanya ikan nila susah didapat. Tapi kita akan coba saja, karena proses mancingnya bagi kita menjadi lebih penting. Yang penting, mancing. Untuk Anda yang pengen mancing di rawa pening ini, khususnya untuk yang belum pernah, saya sarankan Anda untuk mencari mentor atau guide. Mentor guide ini bisa Anda cari di pemancing-pemancing yang sering mancing di sini. Kenapa saya sarankan begitu? Karena lokasinya rawa pending ini cukup luas. Ya, setidaknya anda nanti tidak kesasar. Dan yang kedua, guide tadi bisa menunjukkan kemana spot terbaik untuk mendapatkan ikan. Oke, ikutin keseruan kami mancing di rawa pening kali ini. kalem kilo, Kalam, kalam, kalam lan do dah oke alam kala wah oh, terus lanek mainkan uh kena cul cul cul kewanie hmm, hmm. Lepas. Setara -setara. tarik nih guys uh gede uh, perlawanan sengit wuhh wow. masuk bro nah terus lagi like, terus like, aja nah. like, like. siap bro siap bro sepuluh nyari sepuluh nyari uh -huh sore sore cukur dengan sendal sendal ukuran 43 <tik> ukuran rolas 11-11 Mas Alek lagi, eh, siapa ini? eh Mas Alek lagi, eh ini dia. bergeser bergeser iwak istek no gini <laughs>